Halo Assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan kita, terkenal Kali ini kita bakal membahas soal apa namanya, proyek uh, besar ya, proyek uh, triliunan rupiah uh, milik Alves, uh, pemilik sinyal uang. Nah, uh, pada proyek kartu prakerja ini, mereka menghasilkan banyak uang. nah masyarakat yang tidak sanggup menyaingi tak khusus presiden minimal kita bisa memanfaatkan uh, kartu prakerja ini program kartu prakerja jadi saya menyarankan bagaimana supaya masyarakat uh, mendaftar kartu prakerja minimal di komunitas terkecil misalnya di kampung atau di desa-desa yang -desa tinggal. Banyak masyarakat itu yang tidak mengenal handphone, Android, apalagi laptop atau komputer. Apalagi kalau dihubungkan dengan internet. Nah, di disini kita bisa memanfaatkan supaya mereka juga mendapatkan uh, manfaat uh, untuk menjadi penerima ya. uh, bantuan program peraga kerja yang ditentukan untuk korban PHK pasca kasus Corona virus. Pada proyek ini uh, sebenarnya kita juga bisa mengambil manfaat untuk mengambil sejumlah uang hampir tiga juta lima ratus ya dua itu bisa kita berbentuk uang. Itu. Jadi kawan-kawan itu -kawan bisa mendaftarkan uh, apa namanya itu menghasilkan uang, uang banyak kalau misalnya kawan-kawan bisa merekrut siapa saja di kampung kawan-kawan untuk didaftarkan kita sebagai agen itu bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak mungkin kalau misalnya kita sanggup mendaftarkan 200 orang mungkin kita dapat seratusan juta rupiah dalam bukit tanggal 2023 ya So, kita juga harus mengikuti pelatihan e, Mereka hanya menerima aman Uang doang, karena kan mereka Tidak mengerti laptop Kalau misalnya kita itu pelatihan mereka juga Tidak mengerti pelatihan dan -pelati. Bagaimana mekanisme untuk e, ini Jadi kita harus kita latih dulu Untuk menggunakan internet, mengoperasikan komputer. Gitu, gitu, gitu. Jadi <tuh> Kita aja yang mendaftarkan e, Semua e, Masyarakat yang ingin Mendaftarkan kartu prakerja, kita mengambil Tentunya jadi kita minta izin atau minta kepada pemilik KTP untuk uh, kita bagi hasil Bagaimana oh, supaya uh, kita juga mendapatkan faedah uh, dari kartu parker yang kita dapatkan Mereka hanya mendapatkan uang uh, doang Dan pastinya mereka juga setuju Karena mereka juga tidak mengerti uh, ini uh, Cara mekanisme untuk uh, si anak-anak remaja atau anak muda sekarang itu hanya mengerti tiktok, uh, facebook, ya kan? mereka tidak mengerti bagaimana kasihkan aplikasi web uh, yang berguna lah. demikian guys, selamat mencoba untuk merekrut kawan-kawan atau masyarakat untuk didaftarkan ke akun prakerja ya. selamat mencoba